Sandra Dewi akhirnya resmi menikah. Sandra Dewi bisa bernapas dengan lega. Akhirnya, penantian Sandra Dewi menemukan teman hidup di kala sedih dan senang telah terbayar adalah Hendrikus Harvey Moes. Pria beruntung yang berhasil mempesunting artis cantik tanah air ini. Proses pernikahan dilangsungkan di Gereja Katedral, Jakarta. Banyak hal di luar sana. Selasa tanggal 8 bulan sebelah tahun belas. Upacara pernikahan berlangsung dengan khidmat dipimpin Romo Dr. Andang El saat kedua mempelai mengucapkan janji suci. Aura ketegangan sempat terasa dalam video yang ditayangkan secara live di media sosial. Untungnya, Sandra Dewi dan Harvey Moeis bisa mengucapkannya dengan lancar. Setelah berhasil membaca ikrar perkawinan, Sandra Dewi dan Harvey Moeis terlihat lega. Sesekali, Sandra Dewi mengobrol dengan pria yang telah sah menjadi suaminya, bahkan Harvey Moyes pun tampak menggoda Sandra Dewi dengan mencium lembut pipi istrinya itu. Ucapan selamat pun langsung membanjiri Sandra Dewi di media sosial. Beberapa netizen menyebutkan ikut merasakan kebahagiaan yang tengah dirasakan Sandra Dewi. Netizen dengan nama Lemetiwijaja menuliskan. Congratulation atas pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Moes semoga selalu bahagia dan cep beri momongan ya. Pengguna Lina Irmawati menambahkan, lagunya bikin haru. Sekali lagi selamat ya, semoga langgeng diberkati selalu pernikahannya. Tak hanya ucapan selamat saja, netizen juga memberikan pujian penampilan Sandra Dewi. Dengan gaun pengantin putih berbahan tule dengan model tube, membuat Sandra Dewi seperti seorang putri dari dunia dongeng. Akun dengan nama Vania Larasanti berkomentar, cantik kayak Princess Disney.